Baiklah para sahabat leselor dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi terbaru dan menarik nih Para sahabat ya kita simak di kabar pertama Ada unga spesial dari Indosiar nih Mau halal bihalal di rumah siapa? Pertanyaan nih dari Mimin Indosiar yang pertama, persahabatan ya, hari dan putri. Wow, dan berikutnya ada Gunawan dan Rara, dan kita lihat juga ada idola kesayangan Rizky Bilar dan Lesti. Ada pasangan Habibi dan Gita, berikutnya ada Nico dan Aurel. Wow, kira-kira kalian semua mau halal lebih di rumah siapa nih, persahabat Ya, kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Wah, udah lebaran hari kedua nih. Yuk lanjut lagi silaturahmi dan halal lebih halalnya. Kita lanjut ke rumah siapa ya berikutnya? Banyak sekali tanggapan dari para sahabat Leslar. Kita simak persahabatan dari virus Leslar juga ikut Menanggapi di postingan Indonesia Leslar dong Katanya itu Masya Allah banget ya Leslar pastinya Masya Allah banget pokoknya banyak sekali Yang ingin halal bihalal Di rumah idola kesayangan kita Luar biasa bersahabat ya Salah satu bukti juga bahwa dukungan Semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Idola kita Dan selanjutnya persahabat kita simbang juga ini ada vitamin bahagia juga persahabatnya di hari Lebaran kedua di rumah Bunda Lesi Gejraj Cianjur kembali persahabatan kita mendapatkan judogan vitamin bahagia masya Allah tentunya yang tidak di Jakarta tidak di Cianjur pokoknya main PS lalu persahabat ya untuk Papa Bilar dan ternyata persahabat ya Papa Bilar emang jago banget main PS PSnya tidak ada yang mengalahkan. Papa Bilar dan AAB ini kuat banget. Persahabatnya jago main PS-nya, masya Allah. Mudah-mudahan persahabatnya mereka selalu bahagia, selalu kompak dan tim Lesler Entertainment juga selalu kompak dan selalu semangat untuk selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Berikutnya persahabat kita simak juga nih cedukan vitamin bahagia yang diterapatkan Masya Allah Sore hari ini Abang Fatih lagi digendong tuh Aduh Masya Allah banget ya Alhamdulillah Lebaran tahun ini di kampung Halaman Mudah-mudahan persahabat ya doa, dukungan, dan support semakin banyak diberikan kepada idola, kesayangan, dan keluarga besar momen ini pun di repost kembali oleh akun sendal putih underscore bilal ada kalimat caption yang dituliskan: "Abang merakyat dan jadi rebutanin Aki dan saudara Cianjur." Aduh, masya Allah, banget ya. Banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dari akun Leni. ini mengatakan, "Coblos Abang El untuk rakyat Cianjur lebih makmur." Aduh, masya Allah, banget nih dukungan. Semakin banyak ternyata untuk Abang Fatih. Dan untuk berikutnya juga persahabat ada komentar dari Happy Anus mengatakan Masya Allah si ganteng Abang L luar biasa banget ya pokoknya idola kesayangan kita mah selalu the best Dan berikutnya persahabat kita simak juga Ini ada doa dari bunda sama papa buat Abang L. Ini doa terbaik nih persahabat ya saat di vlognya Leslar Doa untuk apa Fatih yang pertama itu adalah semoga BBL menjadi anak yang fasihnya. Doakan persahabat ya, mudah-mudahan baby al menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan Bunda Lelastin dan Bapak Bilar dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin. Dan kita juga masih menunggu kejutan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaik